Doa Katolik untuk keluarga, mohon perlindungan dari kejahatan dan kemalangan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Ia ya Bapa yang penuh kebaikan dan belas kasihan, kami menyerahkan keluarga kami dan semua yang ada pada kami kepadamu kami berkomitmen untuk cinta dan penyertaanmu sudilah engkau mengisi rumah kami ini dengan berkatmu seperti engkau mengisi rumah suci nazaret dengan kasih sayang dan berkatmu yang melimpah bapa jauhkanlah kami dari noda dosa izinkanlah kami untuk mengasihi engkau ajari kami untuk meneladani bunda maria benda paling pengasih dan yang tak bercelah Lindungi keluarga kami dari segala kejahatan dan kemalangan Berikan kami kekuatan untuk tidak menjauhkan diri dari kehendak ilahimu Baik dalam suasana sedih maupun senang Bantulah kami agar selalu akan menyenangkan hatimu yang telah mengutus kami Bapak Anugerahi kami rahmat untuk hidup dalam harmoni yang sempurna Dan dalam kepenuhan cinta terhadap sesama kami Ajarilah kami menghayati hidup kami dengan sakramen-sakramen suci Yang kami terima darimu Oh Yesus, berkati kami dan lindungi kami selalu Amin